Mukena berbahan tulle memberikan kesan mewah Sayangnya masih banyak yang belum mengetahui cara perawatan yang tepat sehingga mudah rusak Berikut ini adalah cara perawatan mukena berbahan tulle dan tips yang bisa kamu terapkan Simak yuk Yang pertama mencuci mukena tulle dengan tangan merupakan jenis kain jaring yang terbuat dari tenunan nilon yang halus dan ringan. Tentu saja mencucinya nggak boleh sembarangan. Mencuci dengan tangan akan mengurangi kemungkinan bahan akan robek atau rusak. Pilih juga deterjen cair yang lembut saat mencucinya, seperti deterjen bayi. Saat muka natul terkena noda, rendam terlebih dahulu menggunakan deterjen agar noda menghilang dengan sendirinya. Yang kedua yaitu menjemur di tempat yang teduh Tul memiliki bahan yang begitu sensitif dengan suhu udara Saat menjemurnya, letakkan pada tempat yang tidak begitu terpapar oleh sinar matahari Udara yang panas dapat membuat tul mengerut dan rusak Pastikan untuk menggantung saat akan mengeringkannya agar bentuk tul tidak berubah Tiga, jangan disetrika Tul mudah mengering dan rapuh, hindari menyetrikannya kecuali menggunakan setrika uap Mukenatul terlihat kusut, semprotkan air untuk merenggangkan kekusutannya Yang keempat, hindari untuk melipat mukenatul setelah menyetrikannya Hindari untuk melipat mukenatul setelah menyetrikannya agar bentuk tidak berubah Siapkan gantungan khusus untuk menyimpan mukena berbahan tul agar serat kainnya tidak rusak Pastikan juga agar mukena tool tidak terhimpit oleh pakaian lain sehingga tul tetap mengembang. Merawat mukena berbahan tul tidaklah sulit. Semoga tips dari saya bermanfaat.